Ini uh, dari dari Mas Rizky juga gue nih Temuin satu strength point. Nah, satu strength point itu kalau lo udah bisa megang satu strength point lo, lu, lu tuh nggak akan ngerasa insecure sih. Jadi ya udah, gue bagus di sini dan lu bisa nerima. Kalau gua nggak bagus di sana, itu ya udah nggak apa-apa.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 Nah, sekarang kita sudah bersama dengan uh, Rama, ya uh, salah satu teman juga dan punya podcast juga bersama tiga teman ngocol si Rama ini dan kita langsung sapa aja. Halo Rama, gimana kabarnya? Halo, halo. Wah ini umbeni jadi narasumber di podcast lain nih. Iya, akhirnya mau diundang ya <laughs> setelah <Akhirnya>. sekian lama. <laughs> Selamat datang di cerita Yat developer. Nah, Rama kan sekarang udah di ruang guru ya. Dan kita udah kenal, mungkin udah cukup lama dan uh, saya juga istilahnya tahulah jalan ceritanya mulai dari awal, enggak dari awal juga ya, dari pertengahan sampai sekarang di ruang guru. Mungkin bisa diceritakan awal tertarik ke dunia perkodingan itu gimana sih? Waduh, panjang banget ya dari, dari sekarang ruang guru terus dulu gitu ya, pas awal, -awal mulai ya. Oh iya, kita tarik mundur dulu, kita tarik mundur dulu. Iya, <laughs> yeah, iya, yeah. kalau mungkin tertarik ngoding awalnya bukan tertarik ngoding ya, tertarik komputer lah standar. Kayak cerita klasik anak-anak developer lah dari game terus tiba-tiba dia -tiba masuk coding gitu ya jadi dari SMP SD SD itu udah, udah main warnet sih eh, dari SD kelas tiga empat udah main warnet terus sampai SMA masih main warnet gitu kan akhirnya eh, mikir kan aduh mau apa nih kuliah ya udah akhirnya ya udahlah ujung-ujungnya yang yang kuat di depan komputer ya udah ya IT lah berarti kan terus disitu situ Uh, pas SMA tuh suka ngulik-ngulik cheat engine terus apa namanya uh, ngakal-ngakalin billing gitu kan terus kalau pernah main point blank tuh ada cheat-cheatnya kan udah dulu udah hmm. jadi licher lah ceritanya tuh Nah dia situ tuh tertarik nah cuman pas masuk kuliah itu kaget sih <laughs> Karena sebenarnya gak expect, kan dulu gak pernah tahu istilah ngoding sama sekali itu gak pernah tahu. Jadi pas masuk kuliah, itu kaget. Tiba-tiba ada orang, kok ini ada Excel, tapi excel lewatnya buka-lewat lewat website kan. Oh ini namanya Google Google Sheet gitu kan. Terus bisa ngisi form, tiba-tiba formnya masuk ke Google Sheet. Wah itu langsung kayak kayak orang norak gitu loh. Anjir nih siapa yang bikin sih, jago banget gitu kan. Oh kita lihatnya gini ya kuliah, kuliah di tempat IT. Itu awal-awal banget sih itu kayak gitu. Jadi memang awalnya dari, ketertarikannya udah uh, dari SMP-SMA, terus begitu ambil kuliah, baru dapat aha momennya kali ya aha moment karena ngelihat oh ternyata keren banget bisa bisa mensimplifikasi many things. Hmm. Tapi kaget gak sih ketemu bahasa pemrograman pertama kali itu? Uh kaget mungkin enggak ya karena kan lu udah pernah main cheat engine juga jadi oh, ya kode-kode okay. anehnya mungkin masih bisa kebaca gitu ya. Hmm. Cuman kagetnya ternyata ini sih library-library itu -library banyak banget dimana-mana. Jadi dulu kan nggak pernah tahu tuh kayak gitu-gitu. Jadi comot sana, comot sini gitu. Itu yang kaget sih. Kagetnya justru lebih apa ya. Kayak overwhelm ya terlalu banyak hal-hal yang mau dieksplor kali ya. ya ya betul-betul. Ya, comot sana, comot sini, refresh dari mana tuh. Seru sih tapi seru. Hmm, seru tapi ya. Berarti sepanjang kuliah tuh menikmati kuliahnya? Cukup menikmati karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, oke okay, mantap. Terus abis dari kuliah, mungkin bisa diceritakan secara singkat perjalanan karir sampai sekarang di ruang guru. Oke, okay. <laughs> jadi kalau gua sih mulai karir itu dari early stage startup ya. Jadi dulu pertama kali mulai banget tuh dari intern, sempat intern di kata.ai. Terus intern juga sempat intern di Cisco. Abis dari situ Cisco nggak lanjut, nggak lanjut intern maksudnya nggak ada, ada lanjutan lagi. Tapi di kata itu lanjut sebagai part time nah kan, part time sampai lulus lulus stop nih dikata coba untuk dapet di kayaknya gue jadi orang ketiga deh orang ketiga maksudnya setelah founder tuh gue di hire gitu sama sama orang gitu nemu sebenarnya dari LinkedIn gitu kan tiba-tiba nggak approach gue mungkin karena gue dari kata ya terus gue di approach saya kira gue nggak akhirnya gue pertama kali karir profesional gue setelah lulus itu adalah di situ namanya shortlist.ai itu gue di situ sih dulu nah uh, setelah dari situ itu gue belajar banyak banget sih masa dulu gue di join di kata itu pas dia Kata tuh baru baru awal, -awal pivot ya jadi bangkrut kan banyak lah dapet cerita ceritanya terus habis itu gue masuk ke ya, dari yes boss ya dulu ya kalau tahu ceritanya ya mm -hmm. yes boss benar-benar yes boss terus orangnya cuma berapa sepuluh apa dulu ya engineer yang gak nyampe deh gak nyampe sepuluh kan ya. nah terus habis itu lulus di shortlist nah itu lebih dikit lagi Kayaknya gua cuman engineer tuh berdua gua gue sama satu lagi VP nya tuh uh, namanya Hendra Nah di situ gue belajar banyak banget sih, karena kan bener-bener bikin something dari scratch kan dan gue disitu ngintilin orang gue ngintilin foundernya karena gue cukup deket sama foundernya gue tahu nih cara kerjanya company gimana oh dia racing fund kemana terus dia pitching kemana terus dia juga minta dikenalin kemana gue tuh ngintilin dia aja gitu loh jadi selain ilmu engineering tuh gue dapat banget ilmu ilmu yang oh gini loh cara mereka bikin company pusing pusingnya dia nih kalau dia lagi stress-stress tuh gue gue aja oh dia orang lagi stress gitu loh dan di luar technical skills Gue mungkin di early stage startup tuh lebih dapet how things work-nya sih. Maksudnya company ya, how company works ketimbang engineering stuff. Nah, abis dari situ gua ada satu isu lah di tempat itu akhirnya gue cabut. Ya kan gue cabut, eh gua CLBK nih. CLBK sama uh, Kata. Uh, salah satu founder-nya Kata, yaitu uh, Mas Rizky kan. Jadi gue uh, CLBK sama dia, akhirnya dibikin company baru dan gua join. Join lah gua di Fitloop namanya tuh. Nah, di situ gua baru lebih melek lagi terkait teknologi karena kan Fitloop itu dia bikin platform untuk memudahkan developer ngoding. Atau, atau, atau malah uh, bikin developer kerjanya makin dikit, ya? Enggak, enggak. jadi uh, di situ produk yang dibikin tuh sangat teknikal. Jadi, anggaplah kita mau bikin ini, gue jadi promo ya, enggak? N nanti gue minta bayar lah kalau minta promo. Iya, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bikin aplikasi apa? Aplikasi untuk membantu orang bikin aplikasi ya? Meta sekali ya? <laughs> <laughs> ya betul. betul Nah, di situ uh, kan banyak ya, dipertimbangin Kalau misalkan kita mau bikin aplikasi aja, ternyata susah kalau trafiknya tinggi kan. Jadi, enggak cuman bikin 100 seratus doang kan? Jadi... Uh, ada beberapa hal yang butuh dipertimbangin dan situ kita bikin untuk membikin. nah jadi mikiran tuh twice effortnya dan ya di situ belajar banyak sih uh, karena di situ juga ada Mas Rizky juga dia udah paham maksudnya uh, things thingsnya terus ada Ronald juga dari Gojek jadi dia bisa tahu oh ini lah best practice-nya kayak gini bikinnya kayak gini jadi banyaklah gua di situ dapat mentor nah cuman setelah dari situ biasa, gue kena namanya quarter life crisis tuh, weighing lebay ya. <laughs> Jadi di situ tuh ngerasa kayak apa ya? Ngerasa gua tuh kalah saing sama orang-orang lain. Sebenarnya ini ngerasa doang gitu, gua ngerasa oh kok kayaknya orang-orang yang udah join di company gede kayaknya skillnya lebih jago ya gitu, ya kan? Ya muncullah karena gue belum pernah nyoba kan untuk untuk masuk ke company yang besar. Akhirnya uh, di situ gue cukup goyang kan, apalagi gua ngerasa skill set gue juga bukan di fully technical, gue ngeliat teman gue yang di fit loop yang technical aja aku tuh kayak ngeliat wah gue kalah jauh nih sama dia, dia nih udah passionate banget udah enak lah ke kemana, jadi gue bingung kelanjutannya ini mau ke arah mana gitu. Nah baru dari situ gue mempertimbangkan untuk cabut. Ya bukan mempertimbangkan sih emang ujung ujungnya cabut gitu. <laughs> jadi uh, akhirnya cabut dan gue tuh masuk ke ruang guru. Nah itu di, di ruang guru gue terakhir. Di ruang guru sekarang uh, sebagai apa dan mungkin bisa diceritakan apa proyek yang sedang dikerjakan? Oke, okay. nah <tuh> jadi awal-awal masuk ruang guru sebenarnya goals gue cuma satu ya, gue pengen tahu sebenarnya gue dibanding sama yang lain gue termasuk jago nggak sih gitu kan soalnya namanya juga apa ya mungkin ngomongnya kayak krisis identity gitu ya nge compare kita sama orang lain terus ngelihat kurang-kurangnya kita apa itu impostor syndrome ya, ya yeah, something like that deh. Nah di ruang guru gue tuh sebagai uh, senior engineer sebenarnya di sana. Nah tapi yang cukup menarik, gue emang dari awal tuh ngomong bahwa gue punya strength itu di non-technical skills juga. Nah, oh ini nih nih. Jadi gue sempat minta pas gue masuk ruang guru, terus gue minta kan. Eh gue minta dong uh, review gue waktu itu apa gitu kan. Nah ternyata untungnya gue itu pas di ruang guru dinilai kan. Oh katanya gue teknikalnya sejelek gitu kan. technical gue jelek terus tapi gue bisa masuk senior gitu kan. Gue bisa masuk senior ada alasannya kata mereka. ya lu bisa masuk senior karena lu bisa manage team Lu bisa manage team cara lu ngomong terus lu juga bisa mengkomunikasikan hal-hal itu sama interviewer lu dulu gitu kan. Jadi interview gue yang ngintervi gue tuh ngerasa enak ngobrol sama gue gitu nyaman. Nah jadi dari situ gue tiba-tiba dari mereka boleh gitu oh lu senior gitu kan. Ya udah kira gue start di ruang guru sebagai senior engineer. Singkat cerita jadi gue tuh dimasuk ruang guru tuh di tim robo guru. Tim robo guru tuh apa ya kalau pada pernah denger brainly ya kan. Ya istilahnya kita ngebuat forum lah yang ngebantu orang untuk contek mencontek. Nanti gue dibilang negatif lagi. Contek mencontek diskusi diskusi itu kan bahasa ininya kan bahasa promosinya tapi uh, cukup menarik sih karena di, di tim robo guru itu salah satu bukan salah satu ya mungkin funneling terbaik dari ruang guru sih jadi kita banyak ngeconvert orang yang belum pernah pakai ruang guru jadi daftar ruang guru gitu kan even uh, mungkin baru-baru ini di Q1 atau q itu bisa dibilang uh, majority dari yang daftar ruang guru itu dari tim gua yang bikin ya jadi lumayan proud lah kita di situ nah cuman ujung ujungnya kita di tim itu banyaknya menghabur-haburkan uang ya karena kita cuman banyak nge-acquisition user tapi untuk ngeconvert ke paid usernya itu masih jadi next PR lah gitu oke okay, oke okay. mantap nah kalau momen atau kontribusi yang membanggakan selama jadi developer dengar dengar pernah ngehack sistem kampus ya <laughs> <laughs> itu dulu pas pas, pas uh, sebenarnya hack gua gak malas sih karena gue sebenarnya terhitungnya sebagai orang yang culun ya buat buat security ya jadi jangan ya cuman gue pernah gue pernah apa uh, ikut community untuk hacking di Surabaya walaupun gak lama ya jadi yang hack kampus terus tapi sempat dulu tuh ada kejadian isu di websal satu website ITS terus tiba-tiba dipanggil sama orang sana Gue tanya kan, kok lu tahu gue gitu oh iya karena lu ada orang yang di komunitas Surabaya merekomendasin gue gitu Nah jadi dari situ mereka tahu akhirnya uh, apa gue diminta buat benerin. Tapi gue bukan diminta buat hacking tuh, gue diminta buat benerin nemuin mana sih naruh back nih orang naruh backdoor-nya dulu pakai framework G gak kayak gitu sih. Oh, oke. Okay. Gara-gara ada di framework terus ada yang bikin backdoor, terus lu diminta untuk uh, mencari itu ya, mencari celah itu ya? cari ya. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Menarik juga. Kalau momen yang memalukan, <laughs> ada gak sih yang bisa dibagikan? eh uh, Sangat banyak sebenarnya kalau itu ya. <laughs> yang paling memalukan lah, yang paling memalukan sampai... <laughs> paling malu lah. Pokoknya. Ini mungkin ya buat gue ya, buat gue ya. sih sebenarnya nggak ngerasa malu ya, cuman gue kadang-kadang mikir anjir gue, gue tuh walaupun di ruang guru ini sebagai senior engineer ya gitu ya, tapi gue bener-bener gue nanya sama siapapun sih sama orang entry level tuh juga gue tanyain gitu, ini caranya gimana sih gitu loh. Mungkin kan beberapa orang ngeliat ng ng tuh kayak senior engineer tuh dewa ya Enggak gitu loh, enggak, enggak, jadi even gua aja nanya kok, eh caranya, lu kok bisa ngeliat logging sih pakai kub CTL gimana sih, apa komennya gitu, itu gue tanya-tanyain aja sih sama sama teman satu tim gua gitu, jadi bukan jadi gua apa ya, Orang-orang nanya ke gua, malah gua tanya balik biasanya kayak gitu. Ya, mungkin itu melepas stigma orang senior, engineer tuh hard to read sih, atau, atau atau itu ternyata gua dong ya, saking gobloknya gua. Jadi, <laughs> jadi nanya-nanya orang ya enggak. Justru kan <laughs> tadi yang udah lu ceritakan bahwa kelebihan lu adalah komunikasi tadi, Nggak banyak kan orang yang mau bertanya sesuatu dengan seperti itu gitu kan, atau misalkan ada suatu tas biasanya orang terima-terima aja kan. Tapi kalau misalkan ya, engineer ya, ya, yang ya, bagus benar. kan, justru dia mempertanyakan ini kenapa, ini gimana caranya, saya belum jelas gitu-gitu kan biasanya jarang kan ada engineer yang seperti itu kan terutama di Indonesia, bener gak sih? itu bener sih, tapi gue banyak uh, karena itu biasanya gue, gue pakai di pertanyaan interview kalau di ruang guru soalnya jadi uh, gue pernah ngasih, ngasih ngasih ngasih salah satu soal Ya kan, gue tanya nih, misalkan kita mau bikin sistem itu offline, eh sorry, kita misalkan mau bikin movie booking lah, M movie booking yang bisa di -book secara offline dan juga secara online. Nah, pada suatu saat nih, ya kan, sistem offline itu mati lampu, gitu lah kan mati lampu, jadi nggak bisa ngakses, bukan mati lampu lah, nggak uh, bisa ngakses internet, misalnya belum bayar pulsa internet misalnya gitu ya. Apa sih hal yang lu lakukan sebagai engineer yang lu rubah gitu kan? Wah, mereka biasanya banyak tuh ada yang bikin, oh iya kita pakai catching lokal dulu nih, nanti kalau udah selesai baru kita nembak ke server gitu kan. Ataupun mereka ada yang bilang, oh ya kita kan, uh, bikin dua server ntar ada dua nih, ada yang di lokal, ada yang di server, wah udah ribet-ribet banget lah. Ya kan? Nah, terus uh, gue sih ketawa tawa aja ya, tapi gue nggak pernah ngeliat orang yang sebenarnya tuh sesimpel nge SOP yang kan anggap lagi nih, oh ya udah gimana kalau misalkan ketika ini mati, salah satu dari channel itu dimatiin gitu loh, either, either orang cuma bisa beli online atau, atau orang itu cuma bisa, bisa beli offline gitu. Jadi itu kan padahal nggak pakai teknologi kan, tapi cuma pakai simply ubah SOP dan objektif utama itu tercapai. Nah, itu biasa. Trick question gue juga sempat sih. Oke, okay. nah ini juga salah satu... apa ya? Tips, ya, tips waktu interview itu. Kadang-kadang orang yang menginterview sengaja memberikan soal yang ambigu, ya, yang mm. mengambang gitu. Jadi harus apa ya, memancing kita untuk uh, berkomunikasi, untuk nanya gitu. Bener gak sih? Betul, betul, betul. Betul ya, malah kalau enggak nanya tuh malah minus sih. Ya? minus, <laughs> minus. bener-bener minus, malah minus nilainya ya. Oke, okay, oke, okay. seru juga ya. Nah, kalau hobi nih, kalau ramah sekarang lagi hobi apa? Eh uh, hobi gue masih sama sih dari gue SD sampai sekarang. Jadi okay. gue cukup konsisten ya antara hobinya <laughs> Main Dota gue sampai sekarang. Oh lagi Oh senangnya main Dota. Oh oke oke oke. Main Dota jadi melepas penat kan kalau misalkan habis kerja yang nah. kita bisa misu-misu di Dota tuh rasanya lega gitu. Oh, gitu ya. Bisa bacot ya, bisa bacot ya. Bisa bacot. Iya. Yeah. <laughs> kalau menang. Kalaupun kalaupun bacot, udah oh, udah. Kalaupun bacot ini. ya. Luar bacot, biasa. <laughs> <laughs> Kalau kita kesal, kita lebih, orang lebih kesel lagi. <laughs> oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu main main uh, gamenya tuh bareng teman-teman di kantor atau sama teman di luar kantor? Ada, sempat main bareng teman-teman kantor juga ada. Bahkan di mm -hmm. di Ruang Guru terus ada, dua minggu sekali tuh ada Mabar. Oh. Iya, bahkan okay. uh, CTO-nya, sekarang CTO-nya juga main sih, Dota. Oh, wow, oke. Okay. Menarik, menarik. Nah, ini uh, apa ya, tadi kan Rama juga sempat cerita, udah pernah ngerasain di early stage startup, dan sekarang sudah berada di startup yang cukup mature lah ya, sudah cukup besar gitu kan. Kira-kira perbedaan yang paling signifikan dari startup baru sama startup yang sudah mecer itu apa? Tadi udah satu ya, kalau startup yang baru itu kita bisa ngintilin si foundernya sambil belajar gitu ya. Itu juga tips yang luar biasa bagus gitu ya. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk join ke startup yang baru, ya cobalah belajar dari founder yang berhubung masih dekat banget kan. Masih bisa nanya langsung gitu ya. Terus apalagi perbedaan yang menurut Rama cukup signifikan? Ya kalau secara, secara maksudnya engineering secara general ya. Engineering secara general itu adalah mindset sih. Mindset bahwa nggak semuanya itu bisa di solve nggak semua itu harus di solve pakai engineering jadi kalau misalkan bisa nggak di solve pakai engineering ya kita bisa ngambil jalan ter tergampangnya lah tergampang impact dan effortnya paling balance gitu nah itu kebentuk mindset itu ketika lu bikin sesuatu tuh dari scratch soalnya kalau misalkan di company besar ya kan itu mungkin nggak bisa sesimpel itu ya kan karena mungkin ada banyak birokrasi ada banyak nyenggol sana sini gitu kan nah jadi kalau di small startup itu Lu bakal bisa mindsetnya kebentuk sih mindset mindset produknya tuh kebentuk. Ada lagi kalau di small startup ini gue kayaknya membela small startup banget ya karena sebenarnya enak sih di small startup itu adalah uh, lo bisa banyak tahu banyak hal. Gue belajar FE juga. Sebenarnya gue dulu masuk Fitloop itu walaupun gue masuk sebagai back end, gue tuh enam bulan pertama tuh front end ngerjain react gue dan ya gue karena gue demen-demen aja belajar ya udah gue kerjain gitu dan ternyata sampai sampai di interview gue di ruang guru itu jadi poin plus juga gue bahwa, bahwa gue bisa FE dan dan gue tetap proficient di back end gitu jadi uh, ketika gue masuk di tim ruang guru jadinya gue malah bisa bantu untuk ngelit uh, tim FE dan tim BE gitu nah jadi ya poin plus banget sih di situ gue ngeliat nah cuman ada ada hal lah kayak gue kan juga insecure kan insecure maksudnya uh, kenapa ujungnya gue pindah dari dari fitlook ke ruang guru gitu ya itu karena ada hal yang nggak didapetin di small startup yaitu setelah gue masuk yang gue rasa adalah developer experience itu sih kenapa karena gue cukup kaget ya uh, di ruang guru developer nya keren banget sih Uh, mulai dari gimana sih mereka ngehandle platform infrastrukturnya, mereka ngehandle uh, data, terus mereka juga ngehandle deployment, itu sangat smooth banget. Dan dimana di, di level early stage startup itu sangat jarang untuk orang-orang ngelakuin. Kan ujung-ujungnya kita pingin cepet up gitu, cepet rilis, terus ada hasilnya gitu. Sedangkan kalau misalkan di big company, nah itu lu bakal belajarnya di situ sih. Tapi balik lagi, ini nggak semua gak semua company besar menerapkan uh, developer experience itu. Ya, ada juga yang udah besar terus masih kekeh dengan, apa namanya, uh, dengan, dengan ya, udah lagi biarin aja gini gitu. Dan tapi, kalau yang pasti, dimanapun company besar yang lu bakal belajar adalah, ketika lu pingin bikin sesuatu, lu bakal nyenggol ke sana kemari. Itu lu pasti belajar banyak, dan lu bakal mikirin, uh, gue harus gimana nih ngetweetnya, gimana minimalisir dependensi ke tim lain gitu dan apa ya lebih banyak birokrasinya sih jatuhnya mungkin itu sih kalau yang bisa okay. gue bedain nah seperti yang tadi sudah diceritakan Rama ini adalah salah satu orang yang gue kenal yang punya apa ya perjalanan karirnya cukup mulus gitu ya dari intern junior sekarang udah jadi senior gitu dan mungkin tidak banyak orang-orang di luar sana, developer di luar sana, yang bisa punya jalur yang semulus itu. Kadang-kadang ada yang mentok ya, mau dari junior tuh mau naik ke senior itu susah banget gitu. Mungkin Rama punya tips nggak sih buat teman-teman di sana yang kira-kira apa yang harus disiapkan, apa yang harus dipelajari gitu. Uh, ini boleh share nggak dulu ya? di salah satu di tim gue itu ada dia 2 tahun tuh stuck uh, karirnya jadi awal-awal dia tuh punya potensi bagus banget yang dia punya potensi bagus jadi bahkan pertama kali dia join ruang guru dari dari fresh graduate ya dia itu langsung mid level itu kan wow banget ya keren kan dan tapi setelah satu, satu tahun lebih satu, satu tahun koma komaan lah itu mm, dirasa performansnya kurang ya kan? nah kira orang ini sering gue jadiin bahan ajar sih <laughs> karena karena sukses story ya. Studi jadi, kasus ya, studi kasus ya. Studi kasus, studi kasus, betul-betul. <laughs> nah karena dia juga, jadi gue bisa ini, bisa bagus juga karir gue. <laughs> jadi uh, gue juga akhirnya kata pertama yang gue bilang sama dia adalah, jadi dia sebenarnya orangnya pinter banget. orang Dia orangnya pinter, cuman setiap orang punya kelebihan dan kekurangan lah. Nah di situ gue bilang sama dia, lu boleh lu ngapain aja. Ya kan terserah lu mau mau inovasi apapun, jadi anaknya tuh ngulik banget. Gue akan selalu backup loop, apapun yang lu bikin, dan dia, dan itu emang, emang yang gue lakuin. Jadi, ketika dia bilang, "Gue pingin improve ini dulu nih di sini, improve ini yaudah." Uh, tas lainnya yang ini bakal gue kerjain gitu dan turns out dari dia dinilai kalau di promotion level kan dia ada yang ada yang ini ya ada yang apa, kurang ya baik cukup kurang gitu dan dia, dan dia masuk kurang dan sempat kena ini sih mungkin bacanya sp ya mungkin semacam itu sp ya uh, dan sampai terakhir ini kemarin tuh di ya oh nice ya yeah, jadi uh, satu hal yang gue Bilang sama kalian, uh, kalau misalkan mau naik level, itu cari mentor sih. Pertama, karena gue juga gitu sih. Hal Alasan gue bisa ngomong kayak gini, gue bisa tahu apa namanya engineering staffnya kayak gimana, karena gue tuh dari dulu emang selalu cari mentor. Dan mentor pertama gue adalah uh, Mas Rizky dari yang kata AI itu. Jadi sampai sekarang, gue juga masih sering kontak sama dia, dan gue belajar sih banyak hal. Dan apa ya, ya mungkin kita nggak akan langsung relate dengan apa yang mentor itu omongin, cuman seiring dengan berjalannya waktu, oh iya, oh iya gitu, biasanya. Yes, mentor sih kalau apa? mentor yang paling yang paling penting ya mentor hmm. Hmm. dan pada saat ketemu Rizky itu kan di satu kantor kan kebetulan kan satu kantor ah. di ya ah. waktu itu ya yeah. hmm. apa yang paling membekas di lu, nasihat-nasihat uh, dari mentor lu terutama Rizky uh, yang masih keinget sampai sekarang kalau dari Rizky gue banyak belajar tentang arsitektur ya kalau dari dia jadi gimana oh, caranya teknikal ya. ya sebenarnya hmm. teknikal Oke. Okay. Uh, gimana caranya kita bikin sesuatu itu yang modular. Jadi ketika ada engineer baru pingin masuk, ya kan. Ketika ada engineer baru pingin masuk ataupun orang pingin nambahin fitur, itu mereka nggak perlu ngebukum-bukum dalam-dalam gitu. Tinggal manfaatin aja things yang udah kita arsitek yang udah modular. Modular itu istilahnya apa ya? Kita udah nyediain pipa. Yang pipanya itu udah bolong-bolong. Nah bolong-bolongnya itu udah tinggal diisi-isi aja terserah kita mau diisi apa. Gitu. Itu sih yang gue pegang sampai sekarang dan uh, actually di ketika gue masih kurang guru, itu kan. Ada legasi ya, ada legasi sistem, dan gue coba untuk nge-refactor hal itu, dan gue bikin itu jadi modular, dan alhamdulillahnya, engineering di tim gue juga lumayan lah, lumayan senang gitu kan, dengan gue bikin modular itu karena membuat mereka jadi lebih gampang ngodingnya, itu sih. Oke, jadi sebenarnya intinya adalah ini ya, uh, gimana kita bukan hanya ngoding aja menyelesaikan se sebuah tas, tapi gimana caranya kita mikirin, kalau nanti seandainya ada orang yang mau improve atau ada orang yang mau hand over uh, pekerjaan kita selanjutnya, itu jauh lebih mudah gitu ya. Betul, betul. Intinya... Hmm gimana kita memudahkan kalau gue sih nilai yang gue pegang nilai yang gue pegang adalah gimana bisa memudahkan teman satu tim inder itu atau atau bikin mereka growth ya either itu dengan teknologi yang gue bikin untuk mereka ataupun dengan gue jadi teman pair mereka jadi hmm. bisa dua itu oke okay. cara lu belajar gimana sih apakah dari buku uh, misalkan ada teknologi baru nih atau ada framework baru nih lu pengen belajar gimana cara belajar Aduh. <laughs> <laughs> secara gue belajar sangat the hard, hard way banget sih mungkin bagi beberapa orang mungkin anggap gue ngeselin ya karena gue selalu nanya-nanya sih nanya ya banyak pertanya ya banyak nanya hmm. even oh ya yeah, ini, ini mungkin agak-agak baik lagi ya gue pernah salah satu hal yang memalukan adalah ketika gue pernah bikin satu software ya kan satu fitur itu gue sampai empat atau lima kali demo ke pm-nya dan pm itu lama-lama ngebacotin gue ini lo bikin salah mulu gitu <laughs> sampai lima kali gue demo depan dia dan itu kelima baru berhasil dari situ oh. gue bener-bener belajar sih nanya belajar kenapa sih gue tuh salah gitu kan jadi gue juga look back juga uh, apa sih yang udah gue lakuin what works and what doesn't works itu gue juga itu gue juga ngelakuin apa tuh namanya itu retro ya iya retro nah retrospektif tuh jadi gue bisa tahu mana yang benar mana yang salah terus buku juga alhamdulillahnya gue itu nggak mm, suka baca buku tapi memaksakan baca buku itu dan ya yeah, uh, sampai sekarang gue belum dapat fully apa ya nilainya benefitnya gue baca buku tapi gue udah dapat dikit-dikit lah ada beberapa hal yang setelah gue baca, satu, satu doa poin sebenarnya dari 100 lembar buku itu. 100 lembar buku itu, ketika lu baca semua itu, kayak yang lu inget di otak lu tuh cuma dua atau tiga paragraf doang sih. Tapi <laughs> kalau lu bisa inget itu, berarti itu membekas. Dan okay. buku itu pentingnya di situ. kalau gue bilang, buku terakhir yang lu baca apa? Buku terakhir tuh apa ya? Baru gue tamatin uh, tentang ongoing tuh gue ada radical candor. Radical candor, uh, itu radical bagaimana candor. cara memberi dan menerima uh, masukan ya, feedback ya? Iya, ya, be a radical hmm. boss kalau di situ ya. Oke, okay, oke. Okay. Ya sesuai lah ya sama kepribadian lu yang sering nanya ya. <laughs> <laughs> Bacot, eh, tapi ya? jangan salah lu, <laughs> bertanya dengan apa pertanyaan yang tepat itu juga, itu adalah sebuah skill yang susah di, di, oh, iya? apa ya, <laughs> di asah gitu. Kadang-kadang kita mau nanya, nanya apa ya? Bingung nih. Saya enggak tahu mau nanya apa, tapi saya bingung gitu Kadang-kadang gitu kan, kita bertanya oh. hal yang tepat itu juga, itu adalah yang challenge ya, tantangan tersendiri gitu ya. Bener-bener ngeluarin apa yang di otak tuh, ya <laughs> itu <ini, laughs> juga skill ya. Iya, betul sekali, nah. Kalau sekarang kan lu udah apa lagi jadi host juga kan di salah satu podcastnya diptek kan OKR obrolan, obrolan kalah rehat bareng Betul. tiga teman lo. Kenapa akhirnya memutuskan untuk apa bikin podcast lah sama mereka? Ya gue pingin menyalurkan bakat bacot gua aja sih. <laughs> jadi <laughs> ya tuh Salah satunya, salah duanya adalah gue emang suka buat hal selain di luar kerja. Emang gue tuh aktif di big, di di project, project lain, ataupun komunitas lain, ataupun aktivitas lain. Dan selama itu menyenangkan hati gue, ya, gue anggap itu sebagai waktu main aja sih, jadi bukan waktu yang... Waktu, bukan waktu kerja, tapi waktu main. Jadi gue ketika ngelakuin itu happy. Jadi sebenarnya itu doang sih alasan gue kenapa gue start yang podcast juga itu. Oke. Ada cerita-cerita menarik mungkin pada saat apa rekaman atau apa atau pernah struggling juga atau natural aja buat lo podcast itu natural. Sampai sekarang gue tuh dibacotin sama yang lain karena gue nggak bisa opening podcast. <laughs> kenapa nggak bisa opening? Susah karena gue tuh panasnya belakangan. Lu bisanya nyamber ya. Uh, lu harus dipancing dulu gitu ya. Pancing dulu iya iya. Oh, harus dipancing Jadi, dulu gitu. Kalau belum panas tuh motor tuh masih geter-geter kan pas liga tuh. Jadi gua kayak gitu. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Terus sampai sekarang masih belum bisa? Gua berusaha nih. -udah di, di, udah di udah di challenge gua. Oh, masih berusaha. <laughs> Oke, oke, oke. Sekarang, oke, udah berapa episode ya? Kayaknya udah nyaingin cerita developer deh. Oke, oh, yes. enam tuh. Eh, mantap! Oh, yeah. Terbitnya sebulan berapa kali? Dua kali, dua kali, sebulan. dua kali tuh. Tapi di woro, woro banget itu. Oh. kalau nggak dua kali udah dibacotin sama Mbak Sari, soalnya. <laughs> Iya dong, harus konsisten kan? Kita udah udah ini kan, udah udah tahu secret sauce dari apa kreasi, content creation adalah konsistensi. konsistensi. Hmm, Oke, okay, mantap. Nah, tadi kan Rama di awal-awal juga sempat bilang ada faktor imposter syndrome yang menyebabkan akhirnya kehilangan jati diri sempat ya mencari-cari jati diri kan? Uh, mungkin. Ada teman-teman yang di luar sana yang dengar gitu, mengalami juga mungkin merasa minder gitu. Gimana sih caranya supaya bisa menghilangkan perasaan itu, terutama pada saat belajar? Ada, ada, ada satu ini uh, dari dari Mas Rizky juga, gue dapat nih. Temuin satu strength point, nah satu strength point itu, kalau lu udah bisa megang satu strength point, lu lu tuh gak akan merasa insecure sih. Jadi ya udah, gue bagus di sini, dan lu bisa nerima kalau gue gak bagus di sana, itu ya udah gak apa-apa. Jadi tembus satu strength point. Nah, tapi pada saat itu juga, gue juga belum nemu tuh strength point gue di mana, gitu kan. Sebenarnya tuh gue, dulu pernah di fit up kayak sebulan, dua bulan gue tuh jadi PM. <laughs> Dan karena gue saking galau nya kan, gue, gue uh, talent gue tuh di mana XZ, XZ, nah. Turns out, kalau misalkan kita itu belum nemuin strength kita itu ada di mana, kan maksudnya ada orang yang memang dari awal tuh udah sangat spesifik, dan dia bisa tahu, oh gue jagonya di sini, gue bisa di sini. Tapi nggak semua orang itu bisa ada di situ, bisa punya itu di awal-awal. Nah, biasanya tuh kalau misalkan kita belum punya, itu ada hal yang sebenarnya tuh dari kita tuh nahan kalau gue bilang, ja, uh, gimana ngomongnya? <tuh> kayak misalkan gini, gue tuh tahu gue orangnya sangat males untuk nulis. Nah, tapi jadi untuk untuk bikin dokumentasi tuh gue males banget. Nah, ya udah akhirnya gue tuh sempat untuk bukan sempat sih emang dari dulu gue bikin dokumentasi males gitu kan. Nah, barulah di di ruang guru gue tuh bener-bener mau nyoba buat gue nggak mau ada batasan-batasan diri sendiri. Ya udah akhirnya gue tuh, ya udah gue tulis deh. Gue suka nggak suka gue tulis, gue bikin dokumentasi, gue bikin sesuatu yang bikin biar orang tuh lebih mengerti. And turns out itu uh, banyak orang di tim gue suka dengan yang gue bikin gitu. Oh, gue jadi bisa paham nih Ram gini, gini, gini, gini. gini. Nah di, itu jadi motivasi gue buat, oh gue berarti punya stress. salah satu strength gue adalah gue bisa influence people, gue bisa bikin orang itu kerjanya bisa lebih bagus gitu dengan dokumentasi gue. Nah itu sih kadang-kadang kalau kita belum nemuin strength point tuh berarti kita masih ada membatasi diri dalam hal-hal yang kita tahu itu sebenarnya bisa ataupun bagus buat dilakuin. Oke, wah menarik sekali ini tipsnya. Jadi temukan satu uh, keunggulan diri kita ya. Betul. Supaya nggak goyang. Supaya nggak goyang. Dan fokus ke kestren kita itu ya. Jangan lihat ke kelemahan kita gitu ya. Iya, ya betul betul. Ya imposter sindrom itu uh, yang kita lihat adalah sebenarnya kita membandingkan kelebihan orang dengan kekurangan kita, benar nggak sih? <laughs> <laughs> itu benar benar. benar. <laughs> itu nggak fair banget ya. <laughs> Jadi. Uh, Fokus ke diri kita, fokus ke apa kelebihan yang kita punya, dan kita asah terus sampai um, benar-benar menjadi keunggulan yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi orang lain. Gitu ya? Yeah. Oh, gua ada juga tuh bukunya. tuh hmm. Itu kayaknya buku cuma 100 halaman deh. Bukunya uh, bentar ya, gua ngecek dulu apa ya? Oh, ini jadi bukunya itu namanya The Deep. Ini cuma 100 halaman sih, bukunya yang ngarang tuh Seth Godin. Namanya The Deep. Oh, oke, okay. ini cuma ngomong lu jangan pernah mulai. Kalau lu nggak mau jadi the best. Hmm. itu Mending kalau misalkan lu punya pikiran, eh nggak apa, gue jadi yang kedua, jadi ketiga, ya. Jadi, jadi mediocre gitu, lu jangan ya gitu ya. Jangan, jangan, jangan. Okay. Nah, maksud gue itu juga lu pake untuk dapetin strength point. Gue mau bagus di sini. Ya udah lo bener-bener coba it sampai itu lu udah ngerasa the best dan kalau emang ternyata lo nggak bakat di situ, ya lu lo udah tahu. Oh, gue emang nggak bakat di sini. Tapi jangan sampai lu puas dengan mediocre sih. Oh. Itu buat temuin strength okay. point juga gue liat, liat. The deep, DIP ya. Bener. The deep, DIP. Oke, okay, set goodin. Mantap. Oke, okay, kalau gitu uh, terima kasih banyak buat Rama atas ceritanya. Uh, kalau ada teman-teman pendengar yang mau kontak langsung uh, via sosial media mendingan uh, lewat mana? Yang paling aktif di mana? Twitter aja deh gua. Gua mencoba Twitter aktif ya. di Twitter soalnya. <laughs> Twitter lo apa? Di at rama, @rama rama ramahanda atau rama ramandan ya bentar ya, gua ngecek Aduh. dulu. Gua juga lupa tuh. lupa. <laughs> oh iya, yeah, ya yeah, ya. Yeah. Uh, di Twitter hmm. Rama dan kayak komandan ramandan N nya dua ramandan rama ramandan Enggak, ramandan aja oh. ramandan oh ramandan aja oke okay. yeah. sip um, pesan penutup mungkin sebelum kita udahan? pesan penutup hmm. pertama nggak usah sebagai engineer itu pasti ada saatnya kita ngerasa kita nggak bisa naik level ya kan kalau misalkan kita nggak ngerasa kita udah nggak bisa naik level itu mending coba kita look back lagi kita retro apa sih yang kita sebenarnya tuh ngebatas sendiri sendiri itu coba di retro terus sambil cari mentor ya kan cari mentor, terus ngobrolin sama mentor terus cari juga komunitas orang pokoknya jangan dipendam sendiri deh sebisa mungkin ketika kalian udah retro kalian juga nanya feedback sama orang lain eh menurut lu gue gimana gitu gue bagusnya dimana itu coba ditanyain ke orang lain di mentor lu atasan lu uh, supervisor ataupun bawahan lu juga atau peer dan dapetin feedback dari mereka supaya kalian bisa lebih yakin uh, strength point kalian itu dimana dan akhirnya kalian bisa break through dari level kalian saat ini karena pada satu titik itu Breakthrough itu susah persenan X be sembilan puluh ini RPG jadul ya 99% ke 100 tuh agak susah tapi dari satu ke 90 puluh tuh bisa lebih gampang lebih itu gampang. ada RPG apa yang gitu ya? Papayu. Ada ada pokoknya ada deh ada yang gitu jadi sembilan ke seratus okay. buat naik level tuh susah tapi sebelumnya mm -hmm. gampang. Oke, okay. mungkin dari dari mulai fresh graduate sampai naik ke junior tuh kayaknya lancar gitu ya. Begitu ya, mau nah. naik ke senior, atau dari senior mau ke uh, CTO, VP Engineering, atau uh, Engineering Manager gitu, itu kayaknya berat banget gitu ya. Itu nah. berat banget ya. ya hmm, kan. Oke, okay. dan kalau nggak salah di OKR juga sempat dibahas tentang gimana cara cari mentor, bener nggak sih? Betul, ada juga. Silahkan ada ya? hubungi di podcast okay. OKR. <laughs> kalo, ya. <laughs> Kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, gimana cara approach mentor? Gimana cara cari mentor? Mentor bisa di mana aja sih sebenarnya, Enggak ya? hanya di kantor atau di komunitas kan. Nah, gimana cara approach -nya? Mungkin teman-teman bisa dengerin uh, episode keberapa dari <laughs> OKR. Silahkan dicari aja yang berhubungan dengan mentor. Oke, okay, kalau gitu uh, terima kasih banyak uh, Rama atas cerita. Dan oh ya ceritanya menarik, uh, tips dan triknya juga banyak sekali yang bisa dibagikan buat teman-teman pendengar. Uh, sukses terus untuk karir dan kehidupannya. Ya, yeah, thank you semua.